Erina Gudono, perempuan cantik yang memiliki nama lengkap Erina Sofia Gudono, kini sedang menyita banyak perhatian, lantaran dirinya menjadi tempat berlabuhnya cinta putra Presiden Joko Widodo yaitu Kaesang Pangarep. Dengan semakin santernya diberitakan, banyak masyarakat yang penasaran dengan sosok Erina Gudono tersebut. Lantas apa saja fakta mengenai Erina Gudono yang menarik kita bahas? Berikut lima fakta tentang Erina Gudono. Satu, berasal dari keluarga terpandang. Erina Gudono lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 11 Desember tahun 1996. Ia merupakan putri dari pasangan Prof. Dr. Muhammad Gudono, MBA dan Sofiatun Gudono. Almarhum Profesor Gudono merupakan sosok bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Sejumlah jabatan penting pernah diembannya seperti Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Pengembangan SDM UGM di tahun 2002-2004, sampai lalu dilanjutkan sebagai Pejabat Struktural Eselon 3A di BPKRI pada 2006-2010. sampai 2. Erina Hobi Membaca Buku dan Juga Sosok Yang Puitis Ternyata Erina hobi menulis kata-kata puitis, terbukti dalam sebuah caption di unggahan Instagram pribadinya. Kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu. Apa yang kau inginkan dari senyumanku ya Tuan? Tulis Erina di akun Instagramnya at Erina Gudono, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Kaesang sempat meledeknya lantaran hobi Erina menulis kata-kata puitisnya tersebut. Selain itu juga, Erina membuat buklis di sorotan Instagram pribadinya hal tersebut lekat dengan hobinya yang suka membaca buku. Di beberapa sorotan Instagram pribadinya, dia juga sempat sedikit mengulas mengenai buku yang pernah dia baca. Bahkan ia juga pernah menulis berbagai tips untuk yang mau kuliah di luar negeri. Tiga. Berpacaran dengan Kaisang hanya dua bulan. Diketahui kabar keduanya akan melanjutkan ke jenjang pernikahan yaitu setelah keduanya memposting foto prewedding mereka pada Oktober tahun 2022. Ternyata mereka sudah menjalin hubungan pacaran sejak Maret tahun 2022 dan 2 bulan kemudian, tepatnya satu minggu setelah pagelaran Putri Indonesia keluarga Jokowi menyambangi keluarga Erina di kediamannya di Yogyakarta. Kedatangannya tersebut sebagai tanda komitmen Kaesang dan Erina untuk melanjutkan hubungan ke jenjang lebih serius. 4. Finalis Putri Indonesia 2022 Siapa sangka, sosok Erina Gudono adalah finalis Putri Indonesia tahun 2022 perwakilan dari DIY Yogyakarta. Dalam ajang tersebut Erina berhasil menembus peingkat 11 besar, selain itu dia juga memiliki segudang prestasi dan jiwa sosial yang tinggi, bahkan ia juga pernah menjadi duta wisata internasional. Tak heran sosoknya menjadi tempat berlabuh cinta putra presiden dan banyak membuat orang kagum. 5. Senang memasak, sungguh calon istri idaman, Ternyata Erina Gudono selain sosoknya yang berprestasi dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, Erina juga ternyata senang memasak. Hal itu bisa dilihat dari postingan-postingan Instagram pribadinya. Demikian beberapa fakta tentang Erina Gudono. Kita doakan semoga pernikahannya dengan Kaisang Pangarep berjalan lancar dan menjadi keluarga yang bahagia selamanya. Amin.